Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja channel tubas Terima kasih masih menyaksikan Maman Arja channel Terima kasih bagi teman-teman yang Setia menyaksikan tanaman timun admin Dari 0 sampai saat ini Sekarang sudah berusia 60 hari setelah tanam Dan akan admin lakukan eh uh, Nutrisi ke daun ya teman-teman Dengan uh, bakteri asam laktat Dan ini murah sekali ya teman-teman Cuma 1500 pupuk ini bisa menyeburkan dan menjaga tanaman agar tetap sehat sekitar 1000 pohon atau 1000 tanaman Oke teman-teman selamat menyaksikan liputan pemupukan hari ini 2 Agustus admin menanam 2 Juni artinya sekarang 2 Agustus sudah mencapai 60 hari atau dua bulan teman-teman untuk buah bawah juga masih ada Ya ini walaupun dua bulan, buah bawah masih ada. Itu di sebelah sana juga buah bawah. Ini juga buah bawah ya teman-teman. Ini untuk buah yang tengah ya teman-teman. Ini buah tengah. Ini buah bawah. Ini juga buah bawah ya teman-teman. Ya Alhamdulillah buah bawahnya masih bagus juga buah bawah ya teman-teman. Nah ini. Alhamdulillah walaupun udah 2 bulan tetap masih bagus. Ya ini juga buah bawah ya teman-teman, ini buah bawah. Itu buah bawah. Masih bagus. Ya, ini yang sebelah sini, ini juga buah bawah, masih lurus ya teman-teman. Ya, ini juga buah bawah, buah bawah, buah bawah ya teman-teman untuk buah atasnya itu ya teman teman nah itu ini sudah buat bulan ya teman teman buah atas masih lurus ya teman teman ya ini yang di dalam ini buah bawah ya teman teman ini juga buah bawah oke teman teman sebelum kita melanjutkan videonya Admin akan share dulu ke teman-teman semua manfaat bakteri asam laktat bagi tanaman ya teman-teman Yang pertama bakteri asam laktat itu berfungsi memperkuat anabolisme mikroba ya teman-teman Jadi bakteri baik akan lebih kebal ya dan kuat pada daun dan batang tanaman Sehingga lebih aktif dalam melindungi tanaman dari patogen apabila kita menyeprai e, tanaman dengan bakteri asam laktat Dan untuk yang kedua yaitu bakteri asam laktat efektif memperlebar daun, ya teman-teman. Efektif memperlebar daun dan memperbesar buah, dan juga tentu melebatkan juga ya teman-teman. Dan untuk yang ketiga, bakteri asam laktat juga mampu mempercepat proses pengomposan, ya. Jadi teman-teman, kalau mau bikin pupuk kompos, bisa dicampurkan bakteri asam laktat pada saat pengomposan. Dan yang keempat, bakteri asam laktat juga. E, penetral amonia pada pupuk kompos, ya teman-teman, sehingga e, pupuk kompos tidak meracuni tanaman, ya. Karena amonia itu e, bisa meracuni tanaman, dan yang kelima, bakteri asam laktat juga mencegah perkembangan patogen. Jadi, insya Allah, kalau teman-teman e, rutin menyeprai bakteri asam laktat, bisa tiga hari sekali, bisa sore hari, bisa pagi hari, dan ini adalah salah satu cara kita untuk mencegah perkembangan patogen kita akan melakukan penyeprajaan di tanaman mentimun usia 2 bulan ya teman teman dengan menggunakan ini ini cukup menyuburkan 1000 tanaman ya teman teman cuma 2000 rupiah ini isi 6 harganya 10.000 ya teman teman manfaatnya di sini ada bakteri asam laktat ya teman teman Ini sebetulnya bisa, bisa digunakan 4 tanki atau 5 tanki ya teman-teman Tapi admin akan melakukan penyebaran menggunakan Yakulnya atau bakteri asam laktatnya cuma 2 kali ya teman-teman Jadi satu botol ini kita buat 2 kali penyepraian Ya kita pakai setengah Dan kita tambahkan ini sebagai asam amino Atau juga aktif mikroba ya teman teman ya untuk hitung-hitungannya bakteri asam laktat tadi atau yakult tadi cuma 1000 dan ini cuma 500 jadi satu tank ini cuma 1500 ya teman teman Oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh